kali lagi sama Papa, Papa masih di episode Cirebon nih. Sekarang Papa ada di jalan sisi nggak mengarah Sekarang Papa mau nyobain mak makanan yang recommended Bang Max Carlos. Tempatnya ada di area goreng Santa Maria. Kebetulan lagi kosong tadi ngantri. Kita coba apakah benar nggak enak yang dibilang kata Bang Max kita coba tadi. langsung aja. kita baru tuh ada kita coba semuanya Untuk apa yang ada? satu aja, aslinya satu ya, Terus, ayam pak apa sih mas kulit, satu kulitnya dua, ya, eh? ya, ya. Ya, ya, satu bu, satu pakai serundeng. ada Lagi-lagi Ini berapa? Guys, nih, adin. masih Kirain nasinya itu satu tuh, satu piring ternyata cuma segini. Tapi ya nggak apa-apalah kan tadi udah udah maka makan. Kita penasaran sama ya ayam goreng viral gara-gara Bang nih. Nadin, ini sambalnya dong. Sambalnya Bu oh, Romani serundengnya. Kita coba ya kita coba ini si kulit ayamnya coba yang pakai sambal dikirain tuh sambalnya makan bakal padahal gitu ternyata enggak manis, manis, manis, gurih ada beras-beras dikit lah tapi ya yang doyan pada sih minta laginya agak banyak coba pakai nasi pakai serundeng ini bahannya bu kering di luar di dalamnya masih ini cuy lengkap lah medok medok medok medok ternyata benar bang Nes ini agak macet banget ini. kita coba lagi. mau? Nah, wow. nikmat, kenikmatan yang tadi sih masaknya nggak, bemen baik, biasanya agak jutek takut takut kali. Jadi baik eh Jotek. Sporty gini tuh cuman harganya 20.000. Berarti kehitung satu sate-nya 2.000an eh ayamnya 5.000 8.000. Walah. Lah. Mantap kali. Lah emang memang enak kayak gini jadi yang bikin enak tuh kumpus berundaya gitu sama sambalnya sambalnya tuh gak terlalu pedas buat pecinta pedas betulnya agak banyak kisinya mengarang depan tempat sekolahan, wisata paria, semuanya aja kalian mau oh, ke sini buat kalau bisa datanya siang, kalau misalnya siang masih banyak penuhnya, kalau sore kayak pop-up tinggal gini sedikit, jadi ya ala kadarnya lah, tapi ya tentu sih pasti kebagian nasinya, ya, kira-kira kebagian nasi. Ini sih ayam itu gede, ayam itu gede-gede beres, uh, makannya udah nyobain ayam Santa Maria yang lagi viral gara-gara bang next, Carlos ternyata emang bener-bener enak sih ayamnya, sih jadi ayamnya gede, sambalnya juga ya enak lah sama si serundengnya juga mantap, pokoknya pantengin terus uh, channelnya pempam Pam masih di Cirebon lah buat dua hari ke depan mau ngeksplor juga makanan-makanan ciri khas yang ada di Cirebon. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan stay tune terus di channelnya Pam terus support juga caranya di subscribe, di like, di comment, dan share banyak bantu terus biar channel Pam Pam terus berkembang ya. Buat episode hari ini cukup. Nanti kita lanjut lagi, kita cari lagi makanan-makanan yang ada di Cirebon. Bye-bye.